Ku lihat ibu berdiri sedang bersusah wajib. Thank <laughs> you. baik hadirin sekalian, saya bersama rekan-rekan dari TNI yang lain, selain Marinir dan Bina Kodim 05 Jakarta Pusat ini kesini atas inisiatif sendiri. terima kasih terima kasih. polisi tidak minta oleh siapa pun, justru siapa inisiatif kami sendiri. terima kasih banyak, terima kasih hadirin sekalian. Jadi, ya, amankan. menyelamatkan adik-adik sekalian, Selanjutnya Santai, tenang, tenang, tenang. Nah, teman-teman. Ya, ingin menyelamatkan adik-adik sekalian, selanjutnya juga ingin menyelamatkan rekan warga masyarakat yang lain. Iya kan? Ya. Ya, dua kepentingan itu, punya adik-adik sekalian, selamat, aman, nyaman dan warga masyarakat yang lain juga bisa terpenuhi karena jalan bisa kita segera buka. Ya, Siapa? Makanya, itu -itu, makanya saya tadi bicara kepada teman-teman dari kepolisian. Inisiatif kita saya akan ke sini untuk bicara. Sekarang saya bicara. Sudah sekarang awali dari niat yang baik. Ya? Baik. baik. Oke. Okay. Nah, saya mengharapkan ya, kegiatan malam ini, kegiatan adik-adik malam ini itu bisa segera diakhiri supaya adik-adik tidak terkena proses hukum ataupun proses ancaman-ancaman seperti tadi, ya, yang lebih kembaliakan adik sekalian. yang poin pertama tadi supaya adik, adik sekalian aman dan nyaman. yang kedua supaya warga masyarakat juga bisa kita buka jalannya. Yah, nah, on. untuk itu. apa yang mau adik, adik sekalian? supaya adik sekalian juga kembali. Dan jalan kita buka. kita buka. Pak. Tuntutannya apa? Tolang, undang -undang Tolang, api, api. Tahu, api. Tolong! Undang-undang Tawabik! Kalau kita tulong! Masalahnya itu nah, kan, nah, nah. Nah, sementara semua yang ada di lapangan ini, itu tidak dalam kapasitas memenuhi... Tapi masalahnya, nah, nah, nah, masalahnya didengar nggak, Pak, sama DPR? Waaah! Kalau nah, dengan cara seperti ini, tidak ada pengambil keputusan, nggak ada orang DPR di sini. Karena dilindungi, Pak, sama mereka. Ya! Gak ada sini di Oke, di sini. ngawal, di sini? bukan mereka, terus pentingan kita sekarang kita sama-sama Saya kalau dipaksakan malam ini ya, eh, orangnya sudah tidak ada. Ke mana pak? Nah, nah, ya, pak? Saya pasti bukan Nayan, menunggu, mereka, <laughs> ya, yang pasti mereka bisa mengendalikan mereka. Saya harapkan kita ada perwakilan. Nah.